Apa sih keuntungan, kenapa sih uh, harus disusui oleh ibu susuan bukan ibu kandung dan keuntungannya apa, manfaatnya apa Ustaz, mungkin itu aja Ustaz Baik, uh, ini Masya Allah sebetulnya nanti kita akan pelajari secara khusus Fase kehidupan bagi dan Nabi ketika beliau dalam susuan Tapi karena sudah ditanyakan jadi kita buka 10 cm lah kalau pintu nanti sisanya nanti kita pelajari secara mendetail jadi begini di bangsa Arab dulu saat baginda Nabi dilahirkan itu mereka punya kebiasaan disusukan jadi bayi-bayi itu ketika lahir sudah selang beberapa hari begitu itu mesti disusukan disusukan kepada orang yang Tinggal di perkampungan, bahasa kita Tinggal di perkampungan Ada apa hikmah dibalik ini semua? Karena memang selain itu sudah menjadi adat kebiasaan Ada faktor di kota itu Faktor yang bisa membuat rusak anak-anak itu lebih besar daripada di kampung Persis begitu Jadi adat susuan ini memang berlaku saat itu termasuk juga bagi nabi tidak lepas dari itu setelah lahir beberapa saat kemudian dibawa oleh seorang halimah Sa'adiyah di mana dibawanya ke Badiah bani sa'ad di perkampungan betul itu badiyah bani sa'ad di perkampungan di perkampungan itu menjadi aman aman dari segala gangguan yang ada beda dengan di perkotaan dengan segala hiruk pikuk dan konflik yang terus menerus antara kabilah dengan kabilah dan seterusnya Tidak baik untuk seorang anak kecil Dan tidak akan fokus juga untuk mengurus anak kecil Pokoknya suasana Mekah nanti kita akan belajari Suasana Mekah itu pokoknya sangat tidak kondusif saat itu untuk seorang anak Sehingga perlu disusukan Dan yang menyusuinya bukan sembarang orang Tapi dibawa ke perkampungan yang jauh Yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan, ingat uniknya waktu baginda Nabi saat itu dilahirkan bangsa Arab itu berada di puncak fanatisme yang gila antara suku jadi sudah yang benar itu adalah kelompokku bukan kebenaran objektif, semua yang ada kebenaran subjektif enggak ada kebenaran objektif jadi gampang sekali terjadi pergesekan antara satu kompila dengan yang lain mudah sekali pergesekan yang terjadi kalau ada satu misalkan di antara kabilah-kabilah ini anggotanya yang dibunuh maka satu kabilah akan bergerak semuanya kompak terlepas dari dia benar atau tidak benar. Nah, nanti yang yang dari kabilah yang membunuh juga sama tidak terima. Kenapa? Karena maknanya adalah kalau sampai yang membunuh tadi itu dibunuh ulang itu adalah penghinaan untuk kabilah itu. Sehingga apa yang terjadi? mulai dari masalah kecil, kemudian terjadi peperangan dalam skala yang besar dulu begitu, tidak ada kebenaran objektif, yang ada adalah kebenaran subjektif jadi Mekah gampang sekali gonjang ganjing dengan yang seperti itu belum lagi adat yang, adat-adat jahiliyah yang mengerikan di sekeliling situ sehingga intinya karena keadaan yang tidak kondusif itu memang mengharuskan adanya adat susuan Dibawalah bayi-bayi yang baru lahir agar tetap terjaga wataknya, tabiatnya dengan baik, normal dan seterusnya dibawa ke perkampungan-perkampungan yang masih jauh daripada pikuk perkotaan nanti kalau sudah mulai menginjak usia-usia uh, kanak-kanak 5 enam tahun biasanya kemudian ditarik, sudah siap untuk bisa istilahnya hidup di perkotaan jadi orang zaman dulu tuh ngerti tentang pentingnya pendidikan pentingnya menjaga psikolog anak dan seterusnya ngerti sampai seperti itu walaupun di sisi lain ya bangsa Arab adalah bangsa Arab yang kalau kita ceritakan unik pak Bu, bangsa Arab itu unik dulu kalau ada seorang suami ini cerita bangsa Arab mau melakukan perjalanan kan perniagaan contohnya kan jauh dan itu kan perlu lama sekali waktunya. Suami ini pergi ke sebuah pohon, nanti mengikatkan sesuatu di situ, diikat. Ntar kalau dia pulang dari perjalanan jauh itu, kalau ikatannya masih terikat dengan kuat, berarti istrinya setia. Tapi kalau ikatannya terbuka, berarti istrinya khianat. Kan apa ya hubungan antara istri setia dan khianat dengan ikatan itu tadi. Jadi gitu, kalau mau berpergian pergi ke sebuah pohon ikatkan sesuatu di situ diikat begitu. Kalau pulang ternyata ikatannya ada yang buka atau terbuka, berarti istrinya khianat. Kalau masih ter terikat erat, berarti istrinya setia. Sampai segitunya orang Arab. Kalau mereka mau berpergian lanjut atau tidaknya, yang mereka cari itu bukan navigator seperti kita, navigasi Google Maps itu bukan. Kalau kita kan mau pergi kemana, nih, ada Sherlocknya, ada Mapsnya kan begitu sebagai petunjuk jalan. Mereka enggak tahu apa yang yang jadi navigator mereka. Yang jadi navigator mereka adalah burung. Jadi kalau mau pergi kemana-mana, yang dicari burung burung itu kalau perginya ke kanan berarti lanjut berpergian kalau ke kiri balik lagi ke rumah nggak jadi berpergian sampai segitunya bangsa Arab mengerikannya kejahilihan mereka yang sangat-sangat luar biasa walaupun nanti batasan kejahilihan bangsa Arab itu masih batasan normal tidak sampai melampaui istilahnya batasan-batasan manusia pada umumnya nanti kita akan bahas itu nanti dalam dalam sejarah nanti kita akan pelajari baik Allah